cik-cik balik lagi bersama Tong spin yang seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh kita akan coba review game GTA Olympus ya kita bawa model 86.000 ya seluruh ya kita akan coba cari profit profit manis dengan pola-pola gacor dari kita pasti kita coba main di petrat. Eh 1200 dulu. Ingat bet andalan kita 1200 double jeng apa kita Coba di turbo dulu. Eh ya. yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Situ slot tergacor tersolid santai jaga dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti bayar lunas, bosku Jadi buat kalian semua, jangan ragu jangan bimbang, main cuma di RTP 8000 pastinya dan buat kalian semua ada satu keunggulan rtp8000 yang enggak dimiliki sama bo lain yaitu rtp gamenya leftzone real 24 jam per menit per detik itu naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang langsung coba gaskan saja main Zeus di rtp8000 pastinya bosku uruh lima scatter dong yuk semoga ada isius, kasih paham kasih ya, manis manis karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP game live real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link situsnya saya taruh di pin komennya seluruh langsung gaskan saja gas gas gas gas, gas gaskan saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 pastinya ya kawan-kawan semua yuk yuk yuk yuk langsung gaskan saja ke RTP 8.000 jangan ragu Oh ya ya ya CC back to the game seluruh oh, tuh akan diklik ya ya terlalu gacor menikmati ayo kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih Nah, aduh lumayan biru dulu konek lah ya. Ungu boleh nusul gendang boleh satu lagi anjir nggak mau turun. Tambel 3 lumayan lah, Slur. Masih sisa 10 kali lagi. Yuk, kuningnya jadiin dulu. Aduh, nggak mau. Sur. Aduh, aduh du Ador. Aduh, gak mau lagi, Slur. Sampai lumayan lah ya. Kamu udah 10, masih sisa 8 kali sprint lagi. Kuningnya jadiin dulu ayo lagi dong ada biru toh aku mau lagi anjir kuning boleh biru boleh Duh. Aduh kuning lumayan yuk mahkota dong satu lagi itu nanggung banget mahkotanya itu nanggung banget anjir nggak mau ternyata mahkotel nanggung banget ya guysnya, tapi bukan rezeki kita untuk masalah kita akan coba cari ya, lagi lagi lagi nih. Ya, kuning, tuh Biru biru biru biru biru. Mantap. Aduh lumayan lah ya, Lur ya. 16, 16, masih sisa. Aduh 44.000, Lur. Enggak masalah namanya Bapak. Biasanya emang lima lemas jarang berisi. Waduh dapat lagi dong. Yus, kau gacor kali, Yus. RTP 8.000 nih, us. Aduh ini mah, ini mah udah pola pasti nih. Nanti gua tameni nih kita pola oh pemburu frisbee gitu ajalah ya biar sedikit-sedikit menarik mata kalian juga nggak enggak tahu sih ada isi atau enggak nih anjir banget kalau skaternya banyak tuh biasanya jarang ada isi seluruh jarang banget ada isi biasanya tuh babuk masalahnya. kita coba aja lah ya birunya dulu konekin Waduh, atas ini, atas gelas kasih petir dong lumayan sayang kalau merah konek kan lumayan itu memang enggak mau dikonekin juga anjir aduh gendangnya jadiin dong gendangnya jadiin aku kerasa tuh gendang dimana kau gendang gendang aduh atas gelas kasih petir dong aduh sayang gendang mau turun lagi satu biji doang itu, satu biji doang pemirsa tapi tidak mau turun juga anjir Aduh nanggung Aduh nanggung juga anjir Ter. Aduh nanggung kali Nanggung semua bangke ih, harus kelasnya dulu gak mau kah uh, Kuning wuduh Pertanyaan lumayan nih Kuning biru boleh Oh mantap lagi dong <tuh> lumayan, dulu, ya. 15, lah. lumayan lah ya Sore ya 15 Lumayan lagi-lagi-lagi-lagi-lagi dong dong lagi dong hijaunya dong, hmm. dong. Pak juga mantap nih kalau hijau pecah sayang petirnya mana us Aduh atas kasih petir enaknya us. Aduh nggak mau juga Anjir Aduh lumayan lah ya lor 96.000 ya lagi-lagi-lagi dong us kasih hujan-hujan free spinnya dong biar kita lebih semangat biar bikin tamela enak lho hujan frisbee gitu loh, kan jadi asik. Pola hujan frisbee hari ini gitu kan asik. Modal receh auto profit, cukup lakukan pola ini tiga kali skater auto turun, gitu kan asik khusus. Terus kali satu kali lagi skater enak, biar buat thumbnail enak loh. Ayo ya intinya kalau kalian semua lah ya seluruh bermain slot-slot apapun mau PG mau apa namanya mau pragmatik mau PG soft mau apapun yang penting satu kuncinya selalu cek RTP game sebelum bermain utamakan profit utamakan WD jangan terpaku dengan JP-JP besar yang penting JP kecil penuh termasuk JP kalau kalian udah merasa cukup Ya sudah berhenti daripada kesedot lagi terus saya ingatkan seperti itu dan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata ya soalnya jika ingin permen-permen langsung dengan uang dingin bukan uang tak berbiar otak kalian gak ngumpul. dan satu lagi hanya cuma di RTP 8000 pastinya kalau cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui LTP game lah permenit perjudik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua langsung gaskan saja Untuk linknya saya taruh di kuning komen ya yang Kita mencoba mencari free spin di 3000 ini 2400 yuk. Kasih paham kasih yang gurih-gurih Kasih yang manis-manis Kasih dong Beraja dulu kuning boleh Aduh gak mau ternyata gas. Ayo Kasih Kasih yang manis dong Aduh gak mau lagi Anjir cincin Aduh 222-223 skater terus enggak ada profit-profit manisnya Aduh atas hijau pasti skater satu Aduh ternyata enggak harus ada cincin dulu itu lagi dong Aduh lagi dong Aduh nanggung kurang satu juga masih 33 skater terus menyerang bosku harus kasih yang manis dong Ayo, aduh nggak mau lagi kah? nggak mau lagi kah host? Cincin dong jadiin dulu, cincin biru boleh. Aduh nggak mau. Cor kuning dulu, aduh nggak mau dulu. ah ced, yang nah, main di quick lah ya. Last nih quick nih, kita keda, coba quick. Quick, udah quick. dapat skater dong. Dapat skater petir merah juga boleh, skater juga boleh. Yuk. Tugas kenangkanya, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, kuning boleh, gendang boleh, aduh, gendang asik nih, gendang asik nih, kalau jadi, yuk, kurang satu, ternyata, seluruh gendangnya, kali 15 konek birunya dulu, birunya dulu, kuning boleh ikut, merah boleh ikut, aduh, atas gendang, kasih petir lagi, aduh, mau, lumayan lahir tambahan sedikit-sedikit tambahan Saudi duluan ya 55.000 mah masa Di yo, yo, yo, yo kasih subscriber lagi turun dong atas mah mantap. Guys 3.000 ya semoga ini ada isi enggak kayak tadi. Wes kasih paham, kasih yang gurih-gurih. Aduh kali dulu di awal konek connect. lumayan tuh cincinnya jadi dulu dong. Cincinnya turun mantap biru jadi biru jadi kuning nusul nih biru jadi kuning nusul atau enggak hijau nih harusnya anjir malas Aduh duduk lumayan lah ya, suruh 9 kali 18 ribuan ayah yuk kasih lagi yang manis lagi us masih sisa banyak hadir atas mahkota kasih petir dong lumayan kali satu kuning dong biru-biru aduh enggak mau lagi ayo kuningnya dong atas kuning kasih petir aduh lagi dong lagi dong ayo us kasih yang manis-manis nah, kuningnya dulu ungu boleh Aduh gak mau anjir Eus kasih yang manis lagi dong Tambahin lagi itu 400 genepin 500 us, Genepin 500 fix us, genepin dulu 500 Petirnya lu 6000 itu Anjir gak mau Lagi dong Cincinnya jadiin dulu enak nih Cincinnya gak mau jadi anjir Tambol udah 37 juga 22 aduh ayo kecahin lagi sekali dong sekali doang terus kena 500 Aduh cincin turun dong ha ah, tinggal petirnya dimana petirnya dimana petirnya dimana tidak ada pemirsa anjir kanan tahu sesuai ah lumayan lah layar kita untuk profit lumayan juga jadi kita utamakan WD kita orang profit langsung gaskan WD saja Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir